Baik, kabarmu gimana, Ris? Alhamdulillah, baik, Pangwes. Baik ya. Kamu di mana? kabarnya? Alhamdulillah, syallah. Masih alhamdulillah. masih hidup kita ini. <tuh> <tuh> apa sekarang kegiatan yang masih lanjut yang apa di Oh, kerja masih di Mitra 1 BUMN, Pangwes. Masih ya. Masih, lancar aja situ ya. Alhamdulillah lancar, tapi uh, ada gun gunjung ganjing sih. Ya mudah-mudahan masih tetap diperpanjang kontrak Kontrak saya bang bos nggak tetap Oh, berapa lama lagi? Eh, tahun kemarin tuh kontraknya tahunan Tapi sekarang per 6 bulan Nggak tahu ke depannya setelah enam bulan bagaimana kita ikutin aja Perusahaan yang kontrak atau kamu yang kontrak? Perusahaan, kontrak perusahaan dari mitra BUMN hmm, Sudah berapa lama bermitra dengan BUMN? sudah ada dari 2015 ribu lima berarti delapan tahun, delapan awet lah. Amin. Tapi kerjanya lancar, bagus kalau saja kan? Nah, selama ini sih alhamdulillah sih bagus Tapi untuk karet sih kurang gitu jelas di sana aja. Jadi tetap selagi masih dibutuhkan tetap kontrak terus gitu. Hmm. Ya benar kontrak terus lah. Ya, siap. Amin sana kan lu. Siap Bang kamera. Oh, aku ke sini nih. lu kan enggak masuk kamera kan. Oh iya. Siap. Ah. Oke. Okay. Masih ingat enggak dis waktu? Sejak berapa kan mulaina Bang Mas tuh? Ingat itu awal mula gabung di Mitra Mas Coin Peta 2019 akhir Bang Gus. Pas muncul-munculnya Mas Peta Oh pertama awal pertama Mas Peta ya baru 2019 Akhirnya. Berarti kamu dari Kerja itu sejak 2015 ya. Dari 2015 ke 2019 Tidak bisa nabung Oh iya Se Dari semenjak lulus ke Sekolah tinggi itu uh, Kuliah juga lulus belum bisa nabung bang bes. belum ya susah, susah nabung nah sejak akhir 2019 setelah emas kripto muncul mulai nabung ya alhamdulillah ya nah, untungnya sebelum sebelum gabung di emas kripto memang saya tertarik di apa investasi di emas ini bang bes cuman saat itu ada pilihan antara fisik dan digital dan tiba-tiba bang bes sudah mencanangkan dulu ada eh, pembentukan koin yang empat setengah empat empat koma dua gram dengan tulisan 1. satu nah, nah itu dia ya kita pantau terus ya alhamdulillah terterlihat ter ter sih koin emas ya sejak itu kamu nabung nabung nah, apa hikmahnya sejak nabung atau dua sampai hari ini apa Ar yang sudah kamu capai iya karena saya itu susah untuk meng nyimpan uang banget karena ya ada aja kebutuhan banget ya di saat uh, yang enggak terduga-duga hmm. entah uh, ada teman main atau kita nongkrong dimanapun emang ya, nggak mau duit itu gampang alir ya. tetapi kalau sudah tahu dan gabung di emas koin peta ini Alhamdulillah di uang yang ke uh, uang yang ada di kita ini dialihkan ke emas nah hmm. Alhamdulillah ya Alhamdulillah Jadi dari situ ya, saya bisa menyimpan uh, Apa namanya uh, Aset ya Aset bang Bas jadinya. Aset ya aset. Apa aja asetnya itu selain emas setelah gabung dengan emas itu Yang saya nggak duga-duga itu bang Bas Dari nggak bisa nabung sama sekali Dalam satu tahun bergabung di emas koin peta Saya bisa mengumpulkan 20 gram Wih 20 gram ya 20 gram lebih kurang lebih 20 gram Hmm. itu Bang Bers. Bukan dari keuntungannya Bang Bers, ya, tapi dari menabung. Menabung uh, dari menabung terus juga menjual belikan uh, ada selisih keuntungan kita alihkan lagi ke emas lagi terus terus putar, begitu ya. itu putar terus ya 20 gram. Begitu Bang Wes. Dan dari situ juga uh, alhamdulillah de, ber, apa? menghasilkan rumah. Rumah ya. Kredit. Ambil, sah, bisa ngambil rumah kalau kredit. Ya, oh, dari hasilnya kredit. itu juga. Siap biaya nikah kemarin oh iya biaya nikah ya ada ada juga dari ada situ. situ juga bang bos itulah coba nggak nabung emas mungkin tidak terkumpul uang ya iya ya. kapan nikahnya kapan punya rumahnya alhamdulillah hikmah nabung emas. tapi sejarahnya bang bos bagaimana itu bisa mencetuskan dulu bisa emas itu emas gitu. itu kayaknya tuh kalau nggak salah ingat itu saya lagi tidur hmm. tidur nah, dalam tidur itu antara nyata dengan tidak nyata jadi orang tuh belanja semua orang ketawa-ketawa belanja sana sini semua barang-barang lihat apa yang dia pakai uangnya itu ternyata pakai emas koin Heem, pengin koin emas itu ya iya, ya. ya kan? Nah, itu 2017 ribu Saya, hmm. saya buatlah, saya belum bisa ngedit ngedit tuh, ngedit ya. ngedit gambar belum, hmm. cuman bisa nulis di atas kertas kan? Iya, konsep, hmm. konsep nah, awalnya itu 4,25 gram, sama dengan satu rupiah. Oh, mirip, mirip binar, bang. Bahasa. ya dulu pemikirannya gitu. Nah, setelah ada yang buatkan ngedit gambar, hmm. Coba saya viralkan ke Facebook 2017. 2017. ya kan? Nah, bilang bagaimana bentuk fisiknya ini? Akhirnya ya, adalah yang buat. Oh ya ingat-ingat. Pakai aluminium kait apa? Kuningan. kuningan. Kuningan. Kuningan besar. Besar. Besar segini. Malah orang dipakai untuk apa? Pin-pin. <tuh> nah, nggak lama ternyata teman Facebook saya itu percetakan omah, salah satu hmm. percetakan omah swasta. Akhirnya 2019 dia datang saya. Misinya apa, saya bilang Saya berharap setiap orang punya emas ya. secara fisik di rumah masing-masing. Hmm. Ah, akhirnya ditawarkanlah. Ah, legalitasnya apa dibuatkan? Wah, daftarnya lumayan lah itu ya. Hmm. Tapi saya bilang, saya nggak ada duit. Akhirnya dia cetak tuh mulai dari ukuran yang paling kecil itu kan. Iya. Awal-awal paling kecil 0,05. Ya, Sekarang kan sudah 0,025. Iya, ya dulu 0,0 0,05 eh, uh -huh. nah dicetak waktu itu yang 1 gram itu akhir baru 19 harganya masih 750 iya. sekarang ya sekarang udah hampir satu juta ya satu juta bang 1 juta ya. lebih sekarang ya iya, 1, 1 juta gram juta ya lebih 1 juta 30an coba mana contoh emas emas oh iya jadi ini kawan ya Aris nih salah seorang yang Oh, ikut jual beli emas dari awal ya, emas peta. Ini bangguas paling kecil. Ah, Ini yang paling kecil kawan. Ini 0,025. Harganya sekarang berapa? 0,05. 0,025 warna kuning itu harganya untuk harga konsumennya empat puluh ribu seratus dua puluh lima ribu eh dua puluh lima rupiah empat puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah, rupiah. Ya. ini sekarang awalnya dulu berapa nih oh, kalau itu tiga puluh dulu pas hmm. awal muncul awal muncul ini dua tahun lalu harus ya setahunan lah iya setahun lebih lah itu masih tiga puluh enam sekarang udah empat ya. puluh jadi harga emas ini naik terus kawannya ini yang nol koma nol paling kecil nih empat puluh ribuan nah ini yang dua kali lipatnya 0,5 ah ini 0,5 ah ini dulu kalau nggak salah 0,5 ini harganya lima puluh tiga ribu lima puluh tiga ribu awal awal april dua sembilan belas awal dibuat nah sekarang udah berapa ini tujuh puluh dua ribu dua ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh lima tujuh puluh lima naik terus kawannya jadi ini emas ini untuk melawan eh, inflasi betul betul bang mas dan dari emas inilah ya pak Aris nabung emas terus jual beli juga akhirnya punya biaya tambah biaya nikah terus sudah bisa ngambil rumah walaupun kredit ya. tapi artinya sudah berani. sehat Ini bertambah terus Betul. kan gitu? Ya alhamdulillah bertambah. Ah. Bertambah aset bertambah saudara bertambah pendapatan di Mas Koin Petakong, bos. Ah. Jadi silakan yang mau beli Omas Koin untuk tabungan atau apa silakan hubungi Paris. Nomornya berapa, Paris? Biar Siap. saya tulis di sini. Nomor yaitu 08, ah, nomor WA 08, satunya 4 kali, satu, satu, satu, satu, tiga, tiga, ya tiga kali, satu, dua, tiga, dua, ah oke, okay. jadi silakan kawan ya yang mau untuk uh, emas koin, ya, ya ini Pak Aris Tanto jual. Di wilayah Bekasi Di luar Bekasi juga bisa dilayani ya Siap siap. Seluruh Indonesia lah Seluruh Indonesia besar. Nah itu ya yang butuh Yang mau ikut nabung-nabung Omas koin peta Karena ini sudah terbukti kawan Iya hmm. kan Dan tagline mas koin itu mantap Anggwa Apa itu Gerakan cerdas menabung emas Gerakan cerdas menabung emas ya, Mantap lah Mantap itu Gerakan cerdas menabung emas Karena sudah terbukti terbukti bang mas. Eh sekarang orang-orang yang gabung. Ah, Ada tambah ya. enggak? Bertambah bang mas. Tambah bertambah. ya. Bertambah. Terus juga kan kita dengan mas ini kan melawan inflasi juga bang mas. Nilai uang mata uang uh, mata uang tuh semakin tahun semakin turun. Kalau hmm. saya lihat dari data itu plus apa minus 3 tiga sampai lima persen per tahun. Per Dan tahun. Sedangkan uh, emas ini nilainya itu bertambah antara 5 sampai 15% per tahun. Lebih cepat dia naik Naik. Nilai mata uang turun, emas naik. Hmm. Gitu. Makanya ya gerakan cerdas menabung emas itu benar. Emas yang ditabung, yang ditabung emas, emas fisiknya. Emas fisik. Nah, sekarang juga kan ada emas digital. Nah, itu ya kita ke karena saya awam dan juga belum begitu paham, jadi saya nggak pakai emas digital. Bang, niatnya pernah ada dari emas digital, tapi... tapi kurang... ada yang pernah kena dulu, itu, siapa itu? Apa tuh? Itu emas digital, hmm. udah berapa puluh juta? Hilang tiba-tiba. Akunnya... oh iya, hilang. resikonya memang karena tidak nyata. Oh iya Sa salah satu juga uh, saran dalam menabung emas kita apapun brand emasnya silakan bang bos ya iya apapun apapun emas mas, silakan nabung emas yang penting 24 karat karena itu harga yang uh, harga dunia harga dunia transparan stabil ya stabil dan bisa dicek dimanapun uh, update harganya dan juga yang pasti yang lebih dipastikan lagi mudah membelinya, mudah menjualnya. Kalau Bang, menjualnya ya, iya. karena ada beberapa brand, salah satu brand emas itu dia bisa apa belinya gampang, tetapi saat konsumen menjual kembali itu agak susah, entah itu dari oknum mitranya atau sistemnya saya kurang begitu tahu. Hmm. Itu Bang bos. Kalau di Emas Kompeta cepat ya? Alhamdulillah cepat. Apalagi di Kota Bekasi kita apa dan di daerah Bekasi, Kabupaten juga kita handle. Walaupun mitra-mitra nggak bisa membeli dari konsumen, ada reseller yang bisa menampung oh. buyback. Misalnya reseller tidak bisa, ada distributor. Misalnya distributor tidak bisa, ada dealer. Dan ujung-ujungnya, misalnya semua mitra tidak bisa, kita arahkan ke perusahaan langsung, Bang Bos. Atau bisa saya langsung ke perusahaannya. Hmm, gitu. alhamdulillah. alhamdulillah jadi masih nabung juga tiap bulan ini, Mas. Masih, naruh. alhamdulillah nabung bangbus, Cuman agak tersendatnya karena lagi renovasi butuh biaya besar, jadi ya persentase menabungnya agak berkurang jauh. Ya, yang penting gak habis, ya, Mas. Oh, ya. alhamdulillah gak habis, bang jaket bunda habis emas ntar tapi kan hasilnya kan udah e kelihatan e ini semua tangen nih <laughs> <laughs> oke lah mau nabung apa eh, apa gemar gerakan cerdas nabung mas bersama melawan inflasi eh, emas koin peta revolusi ekonomi merdeka 100%, 100%. 100%. oke okay, mudah-mudahan tambah mantap ke depan ya Amin Amin Amin Amin ya tambah lancar Amin. Itu saja bagi sahabatku sekali lagi yang ingin menabung emas koin peta, bisa menghubungi uh, Mas Arsyianto nomor WA 081111113442 empatnya tiga kali ada tertulis di situ ya. ya siap silakan kawan terbukti sudah ya. menabung emas koin peta nilainya bertambah emas koin peta mantap mantap